Bapak, Pak Mbak ID Hasan 3 21. 225. Saudara Sedangkan jumlah suara yang Pak Edi, Pak Edi Pak Edi jangan membelakangi kamera, Pak. Bang tutup, Pak tutup. Bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, bapak saya berkomitmen langsung Pak Pak Pak jangan Pak dia agak mundur Pak biar kelihatan Pak Thomas Thomas ambil gambar it's yeah. on Atas, atas, atas. di atas siapa atas <tuh> Jarak baru. Jarak baru Pak Jarak. baru. Sejarah baru. Sedang, yang Saya Hasil penghubungan suara kita Terhadap Kawan-kawaran yang, yang tadi Baru sudah selesai Kita Saudaraku Kerajaan Tukor Mendapatkan 6 suara Saudaraku Bungkak Kini Rahat, Mendapatkan 225 suara Dan Saudaraku Kursi Hasan mendapatkan 330 ya. sahabat tua. suara, suaranya kuasa, agar 3 suara, dan jumlah kertas suara seluruhnya 565. Dengan hasil sebagaimana yang telah saya mengucapkut, maka dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, atau karaku sulit priyaba ini menjadi keswa yang malam ini saudaraku akan jalan bang, khas jalan bang. Bang Zulhas, bang Zulhas balik ke kamera, bang. Bang Zulhas balik ke kamera, bang. ...supaya dunia ini bisa mengambil gambar dan penyelamatan... ...di sesamping... ...ini kamu ketepi nanti. sama dapat Pak. Mari Teman-teman seperjuangan Susah senang Sudah kita lewati Hari ini baru awal Baru awal perjuangan kita saudara. Oleh karena itu Semua Saya tidak sebut satu persatu Saudara yang di Susanto Nasruto, Nasrul, Saiko, Ketua Sekjen, Mas Toto, Nasrul, Siko, saya sudah mulai. Semua, ketua-ketua dipilih, ketua-ketua dipilih, ketua-ketua dipilih semuanya, semuanya. Ada sahabat saya, kawan saya di Papua. Anak -anak -anak -anak -anak. Daud, mana Daud, Daud? Dari Aceh Dambi khususnya Tuan rumah sutra seluruh semua saja Rahman Mohon-mpahalukan, tidak semua kerja semua Sama-sama kita, sudah melalui hari-hari yang panjang Saudara-saudara, tentu ini kemenangkan Partai Amanah Nasional Apalah Zulkiblihasan Seorang diri itu tidak akan mendapat berbuat apa-apa, tetapi karena perjuangan kawan-kawan senior-senior kita, saudara-saudara, Mas Kris, Pak Hatta, Mas Manam Mas Gerakan di Mas Katur, semua saja, dasi Ankara, Kapten atau Ibrardi semua saja tentu istri tercinta karena dialah saya kuat menghadapi terang model kamu putri putri saya ada putri dan kita yang kemarin tidak tidur sama sekali khususnya mantu saya siang malam berdoa muntas kais Muntas Rais, saya tanya apakah saya maju atau tidak? Muntas mana Muntas? Dalam berubah dalam berubah dalam berubah. Muntas bilang ingin maju, tapi syaratnya harus menang. Nah, ya. Jadi Muntas saya bilang maju tapi syarat harus menang. Tentu saudara-saudara kemajuan -saudara, kita hari ini dan semuanya tentu semua karena pendiri partai kita, mentor kita. Pendiri partai kita tokoh informasi Pak Amir Raiz. Mendengarkan <SILENCIO> itu, sebagaimana Pak Amin menyampaikan kepada kita saudara dalam pertandingan smackdown seperti smackdown itu, kata Pak Amin bantin Kadang -kadang ada banting-bantingan, kadang-kadang ada luka-luka sedikit, tapi setelah itu saudara, ayo kita bersatu kembali, kita bersama-sama membangun partai yang kita cintai. Memenang ini kemenangan saudara-saudara Memenang DPD-DPD Memenang DPD-DPD Mas Pris Dan saudara-saudara kawal saya sebagaimana menjanji saya Untuk membawa Pak Pendidikan 5 tahun Saya lupa Saya lupa Pak Hatta Membantu kita di MPP Saudara-saudara Saudara-saudara Saudara-saudara Masres tidak pergi kepada partai kita. Saudara-saudara saya sudah Dapat banyak. Berapa banyak Masres belum. Kita berdoa kita berjuang mudah-mudahan lima tahun ini memang takdirnya hidup adalah perbuatan. Saudara-saudara siang kerja keras bersama-sama. Untuk membesarkan partai kita. saudara sahabat saya murah, biar, Memang orangnya keras Tapi hatinya baik Saudara-saudara, harga-harga Semuanya kawan-kawan Terlepas dari apapun Kalau ada geser gesekan kami yang bersalah Di depan teman-teman Saya mewakinkan kamu semua Saya minta maaf kepada kota kota Semoga apa yang kita lakukan di dalam sungguh-sungguh akan menjadi persilap penting untuk kebesaran partai kita. Saya ingin banyak-banyak banyak-banyak banyak lagi, karena teman-teman mahu mengatakan apakah boleh kita kongres tiap tahun. Dan umum. Bagaimana yang pemirsa bagaimana kader partai yang mautnya akan datang, bagaimana Kadernya, bagaimana menyikapi hal-hal yang mutakhir seperti keadilan, keseragaman, kesenjangan dan lain-lain saudara. Dengan terakhirnya nanti nanti di awal sidang, saya berharap kita berkat kembali, bersatu kembali, bersatu Insya Allah partai amanah mana kesenjangan akan menjadi partai yang besar dan kuat saudara. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pertolongan ribuan kepada kita. Sekali lagi saya so, ucapkan so, so, terima kasih kepada seluruh kader semuanya. Tentu kami bisa katakan saja di apa tempat tempat tempat semuanya. Hari ini tidak ada lagi kemubuatan kumpul lebih. Kita bersama-sama menerapkan partai amanat nasional. Amanat aman, bersama. Kader. Ya. Pan. Ya. Jadilah matahari. Matahari selalu memberi. Matahari selalu menyinari pada hari tidak pernah ingkar ya Allah ya Rabbi ya Rahman amin, amin. ya Rahim ya Kudus, ya Allahud ya Jabar, ya Sabur ya Aziz ya Fattah ya Wali ya Qadir ya Qadir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits ya Latif ya Latif ya Haq Lati, ya Haq kebenaran ya Namamu -nama yang indah, Ya Allah, kami berlindung Kami berlindung dengan nama-namamu yang indah, Ya Allah Dari rekayasa jahat, dari pihak manapun Dari perbuatan zalim dari pihak manapun Dengan nama-namamu yang indah, Ya Allah, berulah kami kekuatan Untuk memimpin partai ini Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula, wa ni'mal nasir Cukuplah Allah sebagai penolong Allah lah sebaik-baik penolong, Allah lah sebaik-baik penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa'ala wa ta'ila billahi katanjin. Rabbana ala ilaha illa anta. Subhanaka'ini kuntu menazwalimu. Ahtajabna alahu ala jainahu minal gholmin. Wa gajalika nunjil mumin. Rabbana alatina minlatul rahmah. Wahai'i lana minabirullah russalam.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 Jangan dikit dong Jangan dikit dong Per Per Per Ini Per Per Per Per Oke Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih selanjutnya Saudara-saudara semuanya Rapat pleno belum ditutup Saya akan melanjutkan beberapa agenda. Yang akan kita letakkan di dalam rapat pleno ini. Bagian dari konser ngomong, Kongres juga harus menetapkan anggota komatur yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan menurut tata pikirnya, berjumlah berapa dan kepada peserta Kongres. Perwakilan Hormat, saya minta persetujuan bahwa anggota Kemformatur sepenuhnya kita serahkan kepada Ketua Umum baik, Terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya kami tawarkan konsahan Grab Anggaran Dasar dan PP dulu ya. Seharusnya saya tawarkan berapa ini bila nanti ada penyempurnaan penyempurnaan diserahkan kepada tim sip dan tim mus yang akan menyempurnakan hasil kompetis dan memutuskan untuk kita serahkan. Selanjutnya. asas dan program garis besar program kerja partai kita lima tahun ke depan dan juga rekomendasi dan rekomendasi mohon persetujuan nah, apakah bisa disetujui untuk dan dengan catatan bila terdapat penyempurnaan diserahkan kepada demo dan prinsip yang akan dibentuk oleh Ketua Umum. Setuju? Terima kasih. Baik. Kepada saudaraku Antara Jasa Bangata, saudaraku Ketua MPP yang baru saja disahkan. Dimohon untuk menyampaikan kata sambutan kepada para kader yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader, pan, Siap. sudah lima tahun nggak nyebut itu, Rindu rasanya. yang saya cintai, Ketua MPP itu bukan eksekutif era sekarang ini. Oleh sebab itu ketua umum kita menjalankan ya partai kita dukung semua dari seluruh. tujuh? Nah MBP itu kalau agak nyeleweng dikit kita jelekan aja. Jadi insyaallah kita kompak ke depan membesarkan partai ini kita targetkan insya Allah di 2024 tiga besar pantai kita